Ya, kita sikap memang nggak ada pembuat ini konek satu jadi sudah dari dulu Barang ini ditolak. Nah, bilang, partai demokrat sikap dari pusat terdengar. parah daerah menolak. partai demokrat. ya benar, benar, benar. itu pernyataan kami. jadi ya dia, beliau sudah bicara berarti ya saya ikut. ya dan nah, lebih dari. partai dari pusat daerah boleh nanti ditolak. Ya. ya lebih kutusnya kami partai demokrat dari pusat dpp maupun di dpd provinsi papua maupun tingkat DPC Kabupaten Mempramuteng 100% tolak. kami tolak dan juga teman-teman saya anggota DPR sebentar masuk, kami akan bicara tentang ini. Setelah itu salah satu bentuk pantus kami akan dituluskan aspirasi masyarakat ini. Tugas kami adalah ini. Jadi ini, ini diutamakan. Saya pikir mungkin Pak bupati sudah sampaikan. Saya kurang lebihnya terima kasih. Wah. Wah. Wow. Well.